Sawit umur 5 tahun 2165,85 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2257,64 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2314,87 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2362,14 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2.409,90 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2.479,45 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2.401,49 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2.285,14 rupiah per kilo. mana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp11.205,28 per kilo, dan harga kernel Rp5.073,25 per kilo dengan indeks K91,23 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 21 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.